Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. <Sess> Katakanlah. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Fajar min dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, Wa min waqab. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min